Limit itu adalah tidak boleh sama dengan 0 per 0, tidak boleh sama dengan tak hingga per nol, dan tidak boleh sama dengan tak hingga per tak hingga. Apabila setelah kalian hitung dengan metode substitusi menghasilkan salah satu dari ketiganya, maka kita harus menggunakan metode yang lain. Metodenya apa Pak? Nanti akan kita bahas pada Pertemuan kali ini, sebenarnya ada beberapa metode. Yang pertama adalah bentuk satu, dan ini yang akan kita pelajari dalam video ini: limit x mendekati nol untuk sin ax per bx, atau limit x mendekati nol untuk ax per sin bx. Ya, di sini sama-sama ada sin, bedanya apa? Kalau yang di kiri, sinnya posisinya di atas. Tangan yang di sebelah kanan, posisi sin ada di bawah atau penyebut. Meskipun demikian, itu tidak berpengaruh karena hasilnya adalah tetap A per B sama saja. Begitu juga untuk tangan tangan mx per nx hasilnya sama dengan limit x mendekati 0 untuk mx per tangan x sama-sama m per n yang terakhir hasilnya sama dengan limit x mendekati 0 tangan tx per sin qx jadi sin kita rubah ke penyebut dengan tangannya nya kita rubah ke pembilang nah hasilnya sama saja yaitu P per k. Pada intinya apabila Ada sin dan atau tan Maksudnya hanya sin saja Atau hanya tangan saja Atau kedua-keduanya Yang setelah kalian hitung Menggunakan metode substitusi Menghasilkan salah satu Dari ketiga prinsip tadi Bisa jadi 0 per 0 Tak hingga per 0 atau tak hingga per tak hingga Maka salah satu Opsi alternatif e, Pertamanya yaitu bisa menggunakan bentuk satu Pak apabila kita sudah menggunakan bentuk satu tapi ternyata hasilnya nol per nol Pak tidak ketemu Pak maka bagaimana nanti di belakang masih ada bentuk kedua dan seterusnya yang akan kita pelajari di video selanjutnya nah dengan kata lain abaikan saja sin atau tangan yang ada di Uh, limit tersebut Kemudian kita hanya fokus pada fungsinya Maksudnya gimana Lihat di samping layar kalian Ini ada sin Sinnya saya buang atau saya abaikan. Tinggal AX per BX Ini ada X, ini ada X Kita sederhanakan X nya maka hasil akhirnya adalah A per B Sama dengan yang ini sin-nya kita abaikan, Kemudian X nya kita sederhanakan Maka menghasilkan A per B Begitu juga untuk tangan Kita serahkankan X nya maka hasilnya adalah M per N Ya kan sama saja Begitu juga yang terakhir Sin dan tangannya kita abaikan X nya kita serahkankan Sehingga hasil akhirnya Adalah P per G Sebenarnya Kalau kalian mau buka buku Caranya tidak semudah ini Kalian harus mengalihkan dengan suatu terlebih dahulu, meskipun nanti hasilnya sama. kita menggunakan cara ini karena cara ini lebih mudah dimengerti oleh anak-anak kelas 12. Perhatikan contoh, contoh satu. Limit x mendekati nol untuk sin 5x min tangan 3x per tangan 2x. Di sini sin dan tangannya kita, kita hanya fokus di 5x, kemudian 3x dan 2, saya pindah di baris kedua 5x dikurangi 3x sama dengan 2x 2x per 2x sama dengan 1. lanjut contoh yang kedua hati-hati contoh yang kedua ada kuadratnya atau pangkat duanya jadi bagaimana Pak kita lihat limit X mendekati nol untuk sin kuadrat X min tangan X per X oke okay, sininya kita abaikan tangannya juga kita abaikan hati-hati di sini ada kuadrat kalau ada kuadrat di belakang fungsi trigonometri kita bisa mengambil alih eh, kuadratnya itu untuk variabel yang ada di belakang trigonometri dalam hal ini adalah X maka berubah menjadi X kuadrat X kuadrat min X per X untuk membilangnya kita gunakan sifat distributif jadi X nya kita keluarkan perhatikan kalau X dikali X sama dengan X kuadrat X dikalikan dengan min 1 maka menghasilkan negatif X jadi kembali lagi ke atas begitu kan tapi tidak itu yang kita cari yang kita cari adalah akan kita sederhanakan di sini ada x, di sini ada x, maka kita Sederhanakan Ingat yang disederhanakan adalah yang ada di luar kurung. Yang dalam kurung gimana pak? Kita biarkan saja dia apa adanya, sehingga menghasilkan limit x mendekati 0 untuk x min 1. Lalu 0nya kita substitusikan ke dalam x, maka 0 dikurangi 1 adalah min 1. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Hampir sama seperti contoh yang kedua Pangkat 3 nya kita masukkan ke 3 X Hati-hati jadi semuanya milik 3 X Langsung saja 3 X pangkat 3 adalah 27 X pangkat 3 X pangkat 3 nya kita sederhanakan 27 per 2 biarkan saja 0 disubstitusikan ke dalam X Maka menghasilkan negatif 27 per 2. contoh yang keempat limit x mendekati 1 untuk 2x kuadrat min 3x 1 per tangan X min 1 tangannya kita abaikan saja yang atas kita faktorkan kemudian kita sederhanakan tinggal limit X mendekati 1 untuk 2x min 1 sehingga hasil akhirnya adalah positif 1.